Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan saya tunjukkan tutorial login kembali ya. Ataupun nanti cara perkuliahan nanti, ketika hari Senin nanti. Pertama, jangan lupa ya, loginnya jangan sampai salah link. Link yang betul itu adalah ini ya, C-O-L -O ya ya jangan sampai salah sekali lagi dan okay, enter nah, karena ini udah login ya jadi nanti ketika login itu jangan lupa jangan sampai salah pertama username nya name ya name nya itu tidak boleh pisah antara huruf dengan titik angkanya gitu ya sebentar ya, saya contohkan misalnya sebentar saya share screen aja ya ya jadi min nya itu misalnya contoh G, G nya huruf kecil ya, bukan huruf besar ataupun nah, D ya, sama juga yang ada P, G, titik jangan ada spasi ya, jangan lupa pakai titik ya, saya pakai spasi 20, 10 misalnya 2, 3, 4 misalnya ya Nah, ini untuk username-nya, untuk password-nya. kemarin kan disebutkan ya, nah, yaitu huruf besar dulu MHS, ya, Uniga, ya. Nah selanjutnya huruf kecil C O L 2020 tanda seru. Jadi memang di settingannya itu agar keamanannya tinggi ya. Jadi memang gabungan antara huruf besar, ya, huruf kecil angka, dan simbol. Sama, termasuk kalau bikin password baru juga harus seperti itu ya. Huruf besar dan huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan lupa dicatat, jangan sampai salah. Nah itu ya, sekali lagi. Jangan sampai salah link juga, yang benar itu adalah ini ya linknya. Ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, kembali ke sini. Nah, ini login-nya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini bisa ganti profil, seperti ke kemarin ya. Yang sudah disebutkan, ganti password. Nah, untuk di sini adalah mata kuliahnya. Nah, ada 9 ya. Nah, ini bisa dirubah di sini. Bisa list ya, biar lebih mudah. Nah, kalian harus periksa kuliah yang diambil sesuai dengan KRS. Yang diambil ya kemarin. Nah, kalau semester 1 sih ada 9 ya totalnya nah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan nah kalau sembilan itu 9 mata kuliah ya jadi dihitung lagi jangan sampai kurang kalau misalnya mata kuliahnya kurang silakan hubungi yang bersangkutan apa ke admin fakultas bisa ke saya ataupun ke Tehwinda ataupun Kacecep ya. ya, nah kayak gitu ya silahkan dilihat lagi jangan sampai kurang atau lebih mata kuliahnya. Nah, Ini kelas A itu maksudnya kelas pagi ya, yang sampai salah di sini kalau kelas B berarti kelas sore, berarti salah salah masuk kelas. Ini kelas A kelas A ya semuanya ya. Divisi pagi reguler, ini komunikasi ya. Nah itu ya, jadi dilihat lagi mata kuliahnya jangan sampai kurang ataupun lebih ataupun salah masuk kelas. Kelas B kan kelas sore ya, ini kelas A, kelas pagi. ya. Oke, itu ya. Nah, contoh nanti ketika kuliah. Nah, dilihat di jadwal kuliahnya, misalnya hari Senin itu mata kuliah e, sosiologi. Nah, kita cari di sini sosiologi mana. Nah, ini ya sosiologi ya. Kita klik misalnya. Nah, ini masih kosong ya sosiologi ya. Ini oleh Bu Agustina. Nanti ada isian yang di sini. Contohnya ini ya isiannya. Sebentar saya coba. Ya oke okay. nah, kita lanjut. Nah contohnya ini ya ketika misalnya mata kuliah antropologi ya, eh sosiologi. Pertemuan pertama ini kedua ya misalnya contoh. Nah kita ingin isi daftar hadir. Klik daftar hadir ya. Ya sebelah ya. Nah seperti ini ya. Kemudian klik submit. Attendance ya. Nah di sini pilih Present, hadir, terlambat, excuse, izin, absen tidak hadir. Nah, kalau hadirkan klik ini dan simpan perubahan. Nah berarti ini sudah hadir ya. Save record ya. Nah ini kelihatan misalnya ini Sabtu. Nomor uh, 2020 jam 4 sampai jam 5, jadi semuanya dibatasi. Selanjutnya, hari Sabtu, misalnya contoh jadwalnya jam 4 sampai jam 5. Jadi, ada pemberitahuan di sini. Nanti juga sama klik submit. Nah, kalau dilihat rekapnya, nanti kelihatan ya rekapnya di sini. Nah, itu ya nah, salah satu contohnya ya. Nanti kelihatan oleh, oleh hasilnya, jam berapa hadirnya. Uh, tanggal berapa dan di, tidak bisa lewat dari jam ini? Ya, daftar hadirnya jadi kalau lewat gak bisa absen, ya dibatasi waktunya. Jadi, uh, usahakan hadir, uh, usahakan ketika mau kuliah itu sinyalnya stabil, kemudian pastikan juga apa namanya siap gitu ya, stabil, kemudian juga uh, waktunya juga harus tepat waktu ya. Dan, dan sampai lewat absennya itu untuk... Absen jadi absennya ada dua ya, absen tingkat universitas, satu lagi absen fakultas. Dan kalau absen fakultas seperti ini ya, contohnya seperti ini, ketika diklik nah munculnya seperti ini. Jadi mohon untuk absen dahulu sebelum memulai perkuliahan ya. Jadi kami akan buka absennya 15 menit sebelum perkuliahan ya. Jadi bisa absen sebelum perkuliahan ya. Jadi, itu. Nah, silahkan. kalau update fakultas seperti ini, misalnya, contoh kita masukkan email ya. Misalnya, "Berapa apa aja ya, ya, kenal saya ya. nah, kemudian, nama misalnya dari awan, ya. Oh, ya. Dan berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? Berapa d? absen ini itu akan terkirim ke email masing-masing, ya. Dan dari segi nama, itu awali dengan huruf besar, ya. Kapital, dengan kapital semua, tapi awalnya aja. Dan setiap pertemuan itu, namanya jangan sampai beda, ya. Misalnya disingkat, nanti singkatnya kayak gini, misalnya. Jangan, ya. Tapi harus sama setiap pertemuan yang namanya, usahakan, ya. Kemudian segini segi name, awalnya huruf besar, ya, name -nya. Atau G, ya, bisa. Atau D. Titik, sesuatu spasi, langsung aja. 20, 10. Ini contohnya. Nah, kelas A itu reguler, kelas B itu untuk kelas sore, ya. Jadi nanti di LMS juga sampai salah kelas, ya. Nah, ini kan kelas A, kelas pagi, kelas B itu kelas sore. Kembali ke sini. Jadi, ini kelas A, ya. Nomor pertama ke berapa? Pertama, ya. Kemudian untuk apa? Ini dasar-dasar dasar sosiologi dosennya siapa? Jangan lupa dosennya siapa? Bu Agustina ya. Di sini kan ada nih ya. Nah, nama dosennya. Harus kenal. Kemudian materinya tentang apa misalnya? Tentang definisi sosiologi. Sosiologi ya. Atau misalnya masih perkenalan ya, apa Kemudian di sini tanya juga ya ke dosennya ibu sekarang materinya tentang apa misalnya oh tentang ini sosiologi asli misalnya nah, klik hadir kemudian kalau misalnya izin di sakit upload silakan filenya di sini ya ya pun suratnya difoto boleh ya atau pakai aplikasi cam scanner biar lebih rapi silahkan ya Sahkan tapi, nah ini, nah, gitu ya. Jadi kalau tidak ada buktinya itu dianggapnya tidak hadir ya. Karena kan kalau perkuliahan itu harus hadir 75 dari 15 pertemuan, ya. 16 pertemuan ya. 16 pertemuan itu 14 pertemuan ya. Dua pertemuan yang lagi itu UTS dan UAS. Jadi totalnya 16 pertemuan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak ikut UTS Nah, itu nilainya E, gitu ya. Kalau nggak ikut UAS, apalagi ya? Jadi, dan kalau misalnya absennya kurang dari 75% maka nah, tidak bisa ikut UTS atau tidak bisa mengikuti UAS, ya. Oke, nah, gitu. Jadi, usahakan hadir ya. Nah, setelah isi ya lengkap. Biasanya, kalau ada yang terlewat, biasanya ada suka ada pemberitahuan merah, nah kirim. Nah, kirim misalnya formulir Oke, nah terima kasih dan hadir Anda telah terkirim dan terkirim juga ke email Anda. Nah, kalau edit ada yang salah, edit tanggapan ya. Nah, edit bisa diganti lagi ya, diedit. Nah, kalau nggak ada ya udah kirim ya langsung. Oke. Nah, terkirim nah, terkirim nanti rekapnya seperti apa? Nah, di sini kelihatan ya, nanti rekapannya nah Nah, langsung ada ya, tanggal sembilan, eh, tanggal sembilan belas, bulan sembilan dua jam enam belas empat sama ya, kalau di layar di sini sama, sama ya jam sekarang ya. Nah, ini namanya, ini ya, sekarang masih kelihatan. Jadi, kalau yang terlambat di luar jam mata kuliah, maka akan admin hapus ya akan admin hapus, ya, contoh dihapusnya ini ya, ini file ya, kemudian hapus ya dari sini, delete row, nah, gitu ya. Jadi itu jadi mohon untuk tepat waktu dan jangan sampai di luar jam kuliah. Kalau absennya di luar jam kuliah, maka dianggapnya tidak hadir dan akan admin hapus ya. Karena ketika terkirim itu kelihatan tanggal berapa, jam berapa dikirim. Termasuk yang absen universitas ya, yang ini. ini tidak bisa absen di luar jam tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini pengiriman tugas ya. Nah, pengiriman tugasnya sama seperti ini. Tulis email, nama lengkapnya apa, gamenya ya jangan lupa. Tugas individu atau kelompok. Kalau tugas kelompok, ini sini tulis. Jangan lupa ketika pengisian nama itu huruf awalnya besar ya, kayak tadi. Siapa absen? Kalau nanti nama kelompoknya tuliskan seperti format di sini ya. Ada di deskripsi. Tugas pekerjaan kelas sore, mata apa, nama dasarnya siapa. Tugas diberikan pertemuan keberapa, misalnya ya judul tugasnya apa dan link Google Drive ingat uh, kita hanya menerima link Google Drive-nya aja jadi teman-teman upload filenya itu di Google Drive email masing-masing ya yang, tentu yang sudah disetting share ya kalau nggak di setting share nanti dosennya ini nggak bisa lihat gitu, ya dan kirimkan ini juga ketika sudah dikirimkan bisa di -edit, ya kalau belum keluar keluar dari sini nanti terkirimnya sama kayak yang di absent online ya yang di fakultas jadi ada waktunya kapan dikirimnya, jam berapa dikirimnya. Kalau misalnya di luar batas pengumpulan jamnya, nanti sama dosennya dihapus dari anggap ngirim tugas. Kayak gitu ya? Oke, itu untuk pengiriman tugasnya. Nah, di sini ada fasilitas chatting. Nah, klik chatting, klik di sini untuk pengumpulan sekarang. Nah, ini seperti ini ya, contohnya nanti di sini tulis misalnya asalkan kok contohnya ya di sini ada nanti ini gitu oke okay. nanti di sini misalnya ada berapa orang nah itu untuk uh, chatting ya jadi ini nanti pertemuan kedua seperti itu sama ya. nah, misalnya, untuk materi bisa minta langsung ke dosennya ya atau nanti juga uh, download di sini ya download di LMS yang tilingnya tersedia itu uh, untuk mahasiswa ya. Jadi uh, diharapkan tepat waktu sehingga tidak terlambat absen ya. Kemudian juga uh, diharapkan di tempat-tempat yang strategis ya di tempat-tempat yang uh, banyak sinyalnya pastikan kekuatannya juga penuh ya. Ada nah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya dalam keadaan sehat. Kian uh, untuk tutorialnya. Untuk kuliah di LMS-nya, ya, nanti seperti itu kurang lebih. Pastikan mata kuliahnya masuk semua, yaitu semua mata kuliah untuk semester awal. Kalau misalnya masih kurang, silakan hubungi admin. Kalau misalnya belum punya akun, nanti itu yang buat akun itu dari pusat, ya, bukan dari fakultas. Jadi, mohon bersabar ya. Nanti, kalau sudah ada kabar dari pusat, akan segera kami kirimkan ke grup masing-masing. Nah, grupnya belum dibuka untuk diskusi ya. Nanti akan kami buka ya setelah pengumumannya selesai semua ya. Kalau ada pertanyaan silahkan japri ke saya atau ke Bu Winda ya. Saya serta saya, saya. memaparkan kekurangan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.